Okay, kita lurus teman-teman, aduh ini di luar aja sebegini rame nanti kalau kita masuk nggak tahu nih bisa keluar apa enggak. <laughs> Intinya pokoknya sangat puas ya teman-teman kalau ke pasar tradisional begini. a yeah. masih sering turun hujan teman-teman jadi jam segini tidak sudah sudah mundur biasanya siang habis sholat dan 10-11 bu laris laris tinggal ini dalam ibu betul, mas. Petong, mas oke oke jam pintar gitu jam gitu -gitu kalau sekawan oh sekawan enjing gitu. konduri. jam 11 oh nge. berarti ini sudah gitu. jam, gitu gitu so. jam sekawan pun motor oh gitu. sekarang motor bagi tersola ya, Mas. telas Open sayangnya teman-teman ini sudah mulai mendung. Jadi kalau uh, bisa mobil sih, ya kelecanaan ya, biar nggak lecana. Jadi kalau bisa sih agak buru-buru. Ini, oh tempat di mobil. Di pusat dokter, saya balik, nanti ketemu, kita coba. sarapan di sini pak. Satian apa pak? Niki mericong ya pak. Tumbar oh, Laris ya pak. to apa ini mas? ini pasang apa posting, ini? apa mas? apa ini mas? ini mas? lombok ini? lombok Sian aku aku itu ya aku benih, oh dan tanaman yang lain. Sun Mas Bro. Bu sarapan apa Bu? Sarapan. Pecah lah. Okay. Wuh wow, enak enak saja ibu, <laughs> laris ibu? Makamnya nah, lagi. Mangga seger seger bu daging ibu. Oke, okay. nikum jas kali cakar Ini, disaret, ini. Masya Allah gih. dalam ibu boleh pak boleh oke ni teh napa nih kau oh oke okay. pulenya pun di lo ah pulenya pakis gugur oh laris gak pun meh telas <laughs> buktakin lagi bu laris laris <tinyat> <tinyat> laris Pak, mau Mau ke nih. Saya pun nggak paham. Saya ngeliatin, ya. Saya ya. Saya ya. mugi belonjong mbak belonjong apa satean eh halo wih Ah. Lalu enggak aku Karena panggung lu ya. kali mati. kali mati bu yang yang Laris laris, kunci teleme, tugu, masa lo kempin kan, jam mau kau tugu yang kau jam setengah, jam setengah, jam jam setengah, jam Bu, ini saya Laris, Bu Ponsarapan Sampun Sampun, Bu Lola Sen. tengah, yang jualan roti ini <laughs> ramai banget ini bapak. jajan warak jajan, warak warak warak warak Ini ternyata di ujung pasar ada jembatan teman-teman. Jadi sebagian besar perhatikan di sini Teman-teman pasar ini renovasi. biar nggak bocor-bocor, nggak pecah kayak gitu ya. Karena memang di dalam seperti itu. Terbaik teman-teman mungkin videonya gitu segini dulu ya. Untuk hari ini di pasar dongkol kembali lagi. Nanti di video-video berikutnya -video ya. mohon gitu, ya. maaf kalau ada misalnya ada yang salah ada yang enggak tepat terima kasih teman teman sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh